Bapak Suwaji serta Ibu Rupiniani Kemudian Bapak Samuri serta Ibu Watini Ada Bapak Meseni dan juga Ibu Jemini Kemudian Bapak Parno serta Ibu Mesemi Bapak Sugiono dan Ibu Jaria Kemudian ada Bapak Sulyono serta Ibu Murniati kemudian Bapak nyamut dan yang terakhir yang terakhir Mbah Yum. sekali lagi Bapak Boyran dan Ibu Sitin Bapak Parno dan Ibu Sisri Bapak Juair dan Ibu Sunarti Bapak Suwaji dan Ibu Rupiniani Bapak Samuri dan Ibu Watini Bapak Mesni dan Ibu Jemini Bapak Parno dan Ibu Mesemi Bapak Sugiono dan Ibu Jariah, Bapak Suliono dan Ibu Murniati Kemudian Bapak Nyamut serta Bahyem, silakan Bapak Ibu. Oke, okay, inilah tampilan dari ibu-ibu majelis taklim Darun Najah. Yayasan Al-Islam Bobo, kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli wa sallim wa minal Aini rahimah rahimah, tu Dawi kuli ma bi min amrodim sakima, tu Dawi sakima, ya al-Qadir jailani jailani bijahihi nas'alu salamat al-imani bijahihi nas'alu salamat al-imani ya Qasim Junaidi, Junaidi, Bijahihi nasalu, sa'adatal al abadi, bijahih nasalu, salamat al abadi, ya. Rahim ya Allah ya Allah, bijahihin asalu, li gufranil malfiro, bijahihin asalu, li gufranil malfiro, ya ses. Basta mi, basta nas'alu bijahi hina selalu mafi rota selalu Mabimin amrodim sakima, tu lima kulli mabimin amrodim sakima. Allahumma asalli wa salim, wa barik alaihi alaihi salamullahi ya sallallahu alaihi wasallam, wa rahim wassalam, Ta wa islam, wa rahim wassalam, wa wa wa'a'tuna atayakum hadayakum fala ayabtu mudanni fahashakum wahashakum sa'idna id atainakum wafuzna بقوم وشفعوا فينا إلى الرحمن عسى نؤضى عسى نؤضى سلام وهي مع nakum qasadnukum talabnukum fa ya ayyuhar rayu minhu syafa'atan sallu 'alaihi wasallimu taslima allah wa salli wa sallim wa barik alaih sallu alaih ya nabi salim Sampai kemarau aina kotu ya Sola حبيب سلام عليك سلام عليك Ya yeah. salam Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik selanjutnya dipersiapkan. Penampilan selanjutnya ada syiiran Nadam Aqidatul Awam Halo, Bagi ibu-ibu yang sudah tampil pada malam hari ini Ibu-ibu Majelis Taklim Darunaja Yayasan Al-Islam Bobo Oke selanjutnya ada tampilan syiiran nadom aqidatul awam atas binaan Ustadz Moh Tadi. Baik selanjutnya pengumuman juga kepada adik-adik yang akan mengikuti wisuda tahfidz Quran silakan dipersiapkan. Sekali lagi bagi anak-anak, adik-adik yang akan ikut serta dalam wisuda tahfidz Quran silahkan dipersiapkan.